Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan udah nge-share -nge semua video-video kita. Baik, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja? Ya, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini agar kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi terkait tentang debt collector lapangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal itu ya, guys.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 Dan beberapa waktu terakhir ini sering dari aplikasi-aplikasi produk-produk pembiayaan yang sudah cukup raksasa Memang mendatangkan debt kolektor lapangan Tapi tidak untuk di semua daerah Masih hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja Dan hari ini dari laman resmi pihak OJK memberitahukan kepada seluruh masyarakat Nah kalian wajib tahu hal ini agar kalian nanti punya modal Untuk berhadapan-hadapan dengan debt collector lapangan dari aplikasi tersebut Apa saja yang menjadi hak kalian Apa saja yang tidak boleh dilakukan debt collector kepada kalian ketika melakukan penagihan Nah jadi untuk kalian yang mungkin hari ini memang dalam keadaan panik ya Aku pengen mengajak kalian tuh agar untuk tidak membesarkan rasa panik Tapi mengecilkan ilmu pengetahuan jadi hari ini banyak yang terlilit utang pinjol ini ya kan takut disebar data takut didatangkan debt collector takut ini itu segala macam banyaklah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh pemikiran kalian jadi untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini kita memang harus menambah ilmu pengetahuan biar kita nanti Gak ketakutan sendiri, hari ini banyak yang menciptakan ketakutan-ketakutan Membuat pertanyaan-pertanyaan yang ketika dijawab malah menanya kembali dengan ini itu segala macam Padahal kita sudah membahas banyak ya terkait tentang aplikasi pinjol Ya kalian bisa scroll di video-video yang sebelumnya Dan jawabannya sudah ada semuanya disitu Baik hari ini bang apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector Kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Ini dia. Baik ya, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Deb kolektor dilarang gunakan kekerasan dalam penagihan utang konsumen. Gak boleh ya. Ada peraturan yang sudah dibuat oleh OJK. Apa aja sih, Bang? Nah, yang pertama itu adalah dalam pasal 7 POJK nomor 6 garing POJK.07 garing 2022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 kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen. Jadi udah cukup jelas. Ini lebih uh, ininya ke penyebaran data kayaknya ya kan. Penggunaan kekerasan dalam penagihan utang konsumen. Kalau untuk kekerasan sih, alhamdulillah hari ini masih jarang lah ya terjadi oleh pihak-pihak debt collector Lanjut ya. Nggak tahu ya kalau untuk debt collector yang narik mobil, narik sepeda motor tuh nggak tahu. Kalau untuk yang dipinjol sih, sepertinya masih jarang. Kita pengen lanjut ya. Tiga larangan tindakan debt collector. Ini hal yang perlu kalian tahu. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Antara lain menggunakan cara ancaman. Hari ini ya untuk semua aplikasi pinjol baik yang legal OJK pun ya, apalagi yang ilegal terkadang di lapangan memang masih banyak yang menggunakan cara-cara seperti ini mungkin pinjolnya tidak tapi oknum-oknum dc-nya hanya untuk mengejar target melakukan banyak cara nah kita pengen nanti untuk semua aplikasi pinjol legal ojk ini yang dc-nya masih melakukan cara-cara pelanggaran dan pengancaman agar dievaluasi ulang saja ya kan kalian pasti setuju ya guys lanjut untuk yang kedua adalah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan nah Kemarin kita melihat ya sebuah oknum debt collector yang datang ke tempat kerja mbak mbak apa ya gue lupa namanya dan melakukan penagihan di situ. Beliau seorang guru dan datang ke sekolah beliau dan melakukan penagihan. Nah jika hal yang seperti itu terjadi, mohon petunjuk bapak ibu jk apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya. Dan yang ketiga adalah memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal ya yang namanya menagih kadang-kadang nggak lepas dari situ ya tapi yang jelas ya pihak OJK sudah mengultimatum agar untuk tidak melakukan hal itu jadi apabila hal ini masih terjadi kepada kalian segera laporkan bagaimana caranya bang kalian bisa melihat di video yang sebelumnya kita udah ngasih tahu banyak cara melaporkan ke OJK cara melapor ke API ya kalian bisa searching lah ke bawah ke bawah ya kan dan yang selanjutnya, jika hal tersebut dilakukan bagi debt collector, dapat dikenakan sanksi hukum. Ya, ini khusus untuk abang-abang dan kakak-kakak debt collector. Ada sanksi hukumnya, bang. So, jadi, ini sanksi hukumnya pidana, ya. Sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut, ya kan, dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Hari ini siapa yang sudah ketemu dengan debt kolektor ABCDE? Dan kalian bisa melaporkannya apabila memang mereka melakukan hal-hal uh, yang tadi sudah dilarang oleh pihak OJK. Sekarang kita pengen lanjut, ini untuk yang terakhir. Kalian harus tahu hal ini, ya supaya pengetahuan ini bisa membantu meredakan kepanikan kalian. Kalau seandainya kita hanya terus-terusan panik ya panik tapi nggak mau nambahin ini ya sama aja kita akan berkutat dan bermain dengan pemikiran-pemikiran negatif saja lanjut ya Bang Oke ini dia jangan ya kita pengen lihat dulu yang terakhir cek katanya debt collector wajib membawa dokumen ini saat menagih ya saat menagih pihak debt collector wajib membawa beberapa data-data yang harus mereka tunjukkan kepada kalian Mengacu pada POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan ya. Ini pembiayaan nih seperti Kredivo, bisa ya, Akulaku bisa, Home Credit bisa ya dan beberapalah produk-produk pembiayaan hari ini. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan, nah ini dia yang penting. Adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran. Lanjut termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur one prestasi. Dalam proses penagihan pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Nah kalian harus bijak. Kalian harus berani karena ini adalah hak kalian. Walaupun hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran, kalian boleh bertanya mana ini itunya, ya kan? Yang pertama, kartu identitas. Mereka harus wajib membawa kartu identitas. Ini langsung perintah dari pihak OJK. Dan yang kedua adalah sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Dan ternyata ya memang ini udah peraturan yang fix diatur oleh pihak OJK Kita berhak untuk mempertanyakan sertifikasi mereka itu legal atau tidak Ya apakah sertifikasi mereka itu di, memang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga uh, yang memang sudah uh, memiliki izin ya dari pemerintah Jadi biasanya dan beberapa kali ya pihak debt collector itu ketika debitur mempertanyakan sertifikasi mereka malah nyolot ya kan mereka malah marah. Jadi kalau seandainya kita tunjukin sertifikasi kita. Uh, kamu itu mau bayar nggak ya? Sekarang bukan itu permasalahannya. Sekarang si debitur sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Punya hak untuk mempertanyakan sertifikasi dari abang-abang dan kakak-kakak debt kolektor. Ini peraturan loh. Jadi pengen lanjut lagi. Dan yang ketiga adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Kalau ini sering banyak ya surat tugas tapi kepada yang terhormat Bapak Ibu OJK, aku pengen bertanya ya pada video ini, apakah surat tugas itu untuk di semua daerah? Ya kan, misalnya di daerah Jakarta itu berlaku surat tugasnya untuk di daerah Surabaya atau mungkin di Bandung, ya. Dan akan kita jelaskan nanti pada video yang selanjutnya. Yang keempat adalah bukti dokumen debitur one prestasi. Ya, apakah ini berbentuk fisik atau bagaimana? Apakah hanya digital ya? Ini juga belum belum diketahui dan yang terakhir adalah salinan sertifikat jaminan fidusia. Ini mungkin sepertinya untuk barang. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman hingga mencegah terjadinya dispute. Jadi sudah cukup jelas ya. Yang tiga hal ini harus kalian Tau ini ya, kartu identitas sertifikat profesi di bidang penagihan dan surat tugas dari perusahaan pembaian ya jadi udah cukup jelas jadi sekarang itu nggak boleh lagi sembarangan ya semuanya sudah dibuat dari pemerintah peraturan-peraturan yang baku yang harus dijalankan oleh kedua pihak Ya, jadi udah mungkin itu dulu yang bisa sampaikan dan untuk kalian yang mungkin mengalami teror dan intimidasi bisa panggil langsunglah oleh Pak RT dan Pak RW-nya atau mungkin langsung melapor kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian oke jadi mungkin itu dulu yang bisa sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh